Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar, memperbaiki diri, taubat, dan taklim. Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku ini hambaku ini hambaku ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngeliat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita ham hamba. Ya ibadih, Wahai hamba-hambaku. Kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi penuh dengan dosa kalian, Gak ada lagi planet, Gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Robbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali. Dan aku nggak peduli sebanyak apa. -apa.